buat lokasi di belakang pabrik Kawa ya. Ada apa ya, keiyep? <laughs> Bola dimakan. Ih. Ketemu lagi deh, kenapa? eksekusi, habis bilang kucing ke deh, tuh isi tuh temawa di ditengah oh, siapa ini si ayu ui si adi tadi alangkah oh ke hukum gorak teh mana itu Baba babangus, dah. tadi oh, ongos bro, anggota tim Gawir kayak gabungnya. Siap? Pantah. Dia spot lokasi di belakang pabrik kawak ya.